saya terima nikah dan kawinnya Fatman Nur binti Bapak Seri Budin sah dan halal bagi saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai